Nah, ini namanya HP ini, ini sudah meracuni otak anak-anak kita. Game itu berbahaya sekali. Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Artinya, Rasulullah sebagai pimpinan umat Islam, Rasulullah tahu di dalam tubuh umat ini akan muncul berbagai macam permainan. Tapi beliau sudah memberikan ultimatum kepada kita. 1400 tahun yang lalu bahwasanya sebaik-baik permainan kalian adalah